Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya? dan baik-baik saja serta tidak kurang suatu apapun amin ya robbal Alamin. baik anak-anak sampai apa, selamat bertemu lagi ya dengan Pak Herman tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas ini ya pas 2 seperti biasa eh, sebelum kita mulai pelajaran kita sama-sama kita berdoa ya. Semoga kita oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan Fatihah ya. al <tell> fatihah Alhamdulillahirobbil alamin Iyaka na'budu Iyaka nasda'in Ihdinas suratal Musta'im Suratal ladina Namka alaihim Wairil ma'budu Bi'alayhim Walau Amin Ya pada Fatihah Kita lanjutkan Dengan sama-sama Membaca doa ya Doa seperti biasa ya, doa yang kita lantunkan ketika doa, ketika akan belajar. Ya, doa sebelum belajar, sama-sama coba malah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman. ورزقني فهمان برحمةك يا الرحمن رحيمين amin Alhamdulillah, anak-anak semuanya, kita sudah berdoa. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat Dan umat pada umumnya Amin ya Robbal Alamin <tuh> uh, Seperti biasa anak-anak sekalian Hari ini Bapak mau lihat kehadiran Hadir semua ya insya Allah ya Siapa yang gak hadir hari ini? Ya ada hanya beberapa ya Baik uh, Baik langsung kita mulai pelajaran kita ya uh, <tuh> Sekarang kita memasuki materi kedua Yaitu al -Kholik. ya Materi kedua yaitu al, -Al se uh, Sebagaimana sebelumnya Pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas atau mempelajari materi uh, kita, Aku yakin adanya, adanya Allah Yakin Allah itu ada Nah itu materi pertama ya Daripada pelajaran yang ketiga Allah Maha Pen Pencipta jadi Bapak ingatkan kembali bahwa pelajaran ketiga Allah Maha Pencipta terdiri dari dua materi ya materi yang pertama adalah yakin Allah itu ada nah kemudian materi yang kedua yang sekarang nih kita akan pelajari materinya adalah alkoholik pernah dengar kata alkoholik? pernah pernah ya Baik, uh, alkoholik artinya maksudnya alkoholik itu adalah bagian daripada asmaul hus, asma husna asmaul husna berjumlah 99. Nah alkoholik adalah salah satu daripada daripada 99 dari asmaul husna itu. Apa arti alkoholik? Alkoholik artinya adalah Maha, pen, maha pencipta atau sang pencipta. Ah. Yuk kita sama-sama lantunkan ya, sama-sama melafazkan kata alkoholik supaya benar dan pasti bacaannya sesuai dengan tajwid ya, dengan makhluk huruf yang benar. Sama-sama ya. Alkoholik. Sekali lagi, alkoholik. Ah, Kalau kolahnya ada ya, tubro. al Alkoholik. Alkholik artinya Allah Maha Pencipta. Sama-sama ya kita ulangi. Alkholik artinya Allah Maha Pencipta. Ini sampai tiga kali biar hafal ya. Sama-sama lagi. Alkholik Allah Maha Pencipta. Alkholik Allah Maha Pencipta. Insya Allah sudah hafal semuanya ya. Insya Allah. Baik. Uh, kita... Lanjutkan Ya, materi berikutnya ya Nah ini Maksud dari kata al-kholik Ya bahwasanya al-kholik adalah Allah Maha Pencipta Maknanya ya atau artinya Kemudian Pencipta dari segala sesuatu Atau pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Adalah Ciptaan Allah Dan ciptaan Allah yang berada di alam semesta ini Disebut dengan makhluk Diulang ya Alkholik artinya sang pencipta atau Allah Maha Pen, Pencipta. Nah, sedangkan ciptaan-ciptaan Allah semuanya disebut dengan makhluk. Ciptaan Allah semuanya disebut dengan makhluk. Hmm. Jelas, sudah paham, sudah hafal makna al-khalik. Sudah ma, sudah faham makna makhluk? Makhluk artinya ciptaan Allah. Khalik adalah Allah yang maha pencipta. Di mana ada makhluk, pasti ada khalik. Karena khaliklah yang menciptakan atau yang mengadakan makhluk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan kekuatannya sendiri ya, tanpa bantuan siapapun. Allah bisa. Karena Allah bersifat qayyum. Maha berdiri sendiri, maha mandiri. Ya, maha mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun. Gitu ya. Nah, <tuh> kemudian bahwasanya tidak ada seorang pun yang membantu Allah ketika Allah menciptakan sesuatu. Allah cukup sendiri saja. Cukup Allah saja yang mencipta, tak perlu bantuan siapapun. Ya. Nah, oleh karenanya juga Allah tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Oleh karenanya contoh Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Betul, ada enggak yang bisa menciptakan langit dan bumi selain Allah? Ada enggak? Enggak ada. Baik ya. Nah, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah. Betul. Nah, lalu bagaimana cara kita uh, menyembah Allah? Nah, caranya... Kita menyembah Allah adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah apa? Banyak. Di antaranya salat lima waktu, ya yang wajibnya, yang sunahnya juga banyak. Ya, berpuasa di bulan Ramadan itu yang wajib, yang sunahnya juga ba banyak. Ya, zakat yang wajib. Ya, di bulan Ramadan yang Fitrahnya, zakat malnya juga ada, yang sunnahnya juga ada, seperti sodakoh, ya infak, ya beramal sosial, berbakti sosial. Itu yang sunnah, sunnahnya. Banyak sekali perintah-perintah Allah. Maka di mana ada perintah, pastinya ada larangan. Nah, terhadap larangan, hendaknya kita jauhkan, jangan lakukan. Karena yang pasti, larangan Allah itu adalah sesuatu yang mudarat. Ya, sesuatu yang yang tercela sesuatu yang merusak. Nah, maka Allah perintahkan kita untuk menjauhi larangan. ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah terhadap sesama hendaknya saling mengingatkan. Untuk, untuk saling menyuruh berbuat kebaikan. Namun sebaliknya untuk e, menyuruh untuk menghentikan. Ya, nahi mungkar untuk mencegah daripada kejahatan, kemungkaran. Nah, seperti itu. Nah, maka semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Ya, semua ciptaan harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Ya, dengan cara tadi beribad, beribadah. Nah, maka siapa yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka baginya adalah Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat kelak. Di akhirat kelak yaitu dengan mendapatkan kenikmatan surga, ya kenikmatan bisa melihat Allah subhanahu wa taala langsung bagi orang-orang yang yang ikhlas, yang khusyuk, ya yang khusyuk di dalam beribadah ketika ibadah pada Allahnya. Namun sebaliknya barang siapa yang mentaati larangan, ya yang melaksanakan larangan Allah atau melanggar larangan Allah, maka baginya adalah sebuah ancaman atau siksaan bagi orang-orang yang tidak mentaati Allah atau berbuat maksiat atau berbuat durhaka ya, na'udzubillah amin semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini, amin ya robbal alamin ya, itu inti daripada pelajaran kita ya, sedikit memang simpel namun maknanya sangat penting untuk kita pahami, untuk kita yakini ya Bahwasanya Allah sajalah yang bisa mencipta alkoholik itu hanya Allah, ya. Nah, baik kesimpulan daripada pelajaran atau materi hari ini adalah pertama kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sang pencipta, sang pencipta yang ada yang dalam bahasa Arabnya disebut al-alkoholik. Yang kedua kita harus mengetahui bahwasanya alkoholik adalah salah satu Daripada Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu, ya, tolong dipahami ya tentang makna al holik tentang makna makhluk, ya, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ketika dimanapun kita berada, ketika contoh melewati sebuah pegunungan, ya, ketika melihat yang indah-indah, ciptaan Allah yang indah, batu yang besar, ya, gunung yang tinggi, pohon yang besar, Subhanallah ucapkan, ucapkan Subhanallah. Dalam berjalan mendaki gunung ke atas. Sambil berjalan. Maka hendaknya kita mengucapkan. Takbir Allahu Akbar Allah. Ketika kita me mendapati jalan turunan. Maka baca Subha. subhanallah. Baik anak-anak sekalian. Ini saja mungkin materi pada uh, hari ini. Simple memang. Sederhana memang. Tapi amat-sangat penting untuk kita pahami. ya Untuk kita yakini akan. Sang Maha Penciptanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak ada lagi yang bisa mencipta Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya baik Akhirnya kita sama-sama tutup uh, Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillah Oh ya terakhir sebelum uh, Pulang Nanti buat PR nya ditulis ya Ada lima tugas Buat di rumah Pertama apa arti kholik Nomor dua, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ketiga, Allah itu kholik sedangkan ciptaannya disebut apa? Empat, sebutkan tiga ciptaan Allah dan yang kelima, sebutkan uh, tiga buatan manusia. Ya ini saja. Setelah selesai kita bisa sama-sama berdoa untuk Ya kita sudah baca hamdallah tadi ya. Kita membaca uh, doa penutup Ya Subhanaka Allahumma babihamdika Aisyadu Allah ilaha illaanta Aisyadu Allah ilaha illaunta Aisyadu Allah ilaha illaunta Aisyadu Allah ilaha illaunta Aisyadu Allah ilaha illaunta Aisyadu Allah ilaha illaunta Aisyadu Allah warahmatullahi wabarakatuh